Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta Wa na min syururi wa a'malina. Ma wa mayyudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wa khadahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amunatakullaha haqqa tukotih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasutakwa rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wa khidah. Wa khalaqa minha zawjaha. Wa basa minhuma rijalan kathira wa nisa'a. Wattakullaha aladhi tasa'aluna bihi wal-arkham. Innallaha alaikum rakiba. Ya ayuhal ladina amanu takullaha. Wa kulu kawlan sadida. Yuslih lakum Wa yakfir lakum dunubakum. Wa man wa rasulah. Wa kada faza Amma baad, Fa inna khairal hadith, hadith muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam umuri bid ah, wa bid'ah wa bid'atin wa finnar hadirin sekalian jamaah subuh rahimani wa kita akan melanjutkan dari pembahasan terkait dengan masalah rezeki. Setelah kita sebutkan bahwa rezeki seorang hamba itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur rezeki seorang hamba, maka kita meminta kepada Dia yang mengaturnya dan yang memilikinya dan yang memberikannya. Maka tidak boleh kita meminta kepada yang tidak memilikinya. Karena itu Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau membuat pembahasan di dalam kitab beliau Al-Fawaid. Terkait dengan masalah ini. Ini beliau menyebutkan kenapa kita harus mengikhlaskan sesuatu itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena segala sesuatu itu datangnya dari Allah Subhanahuwataala saja, termasuk rezeki kita. Dan itu kita tidak boleh mencari kepada selain Allah Subhanahuwataala. Dan itu di dalam surat Al Hijr Allah Swt berfirman, Wa imin im syiin illa kaindana kaza Dan tidak ada sesuatu pun kecuali di sisi kami kata Allah perbendaharaan perbendaharaannya. Jadi simpanan-simpanan sesuatu itu ada di sisi Allah Subhanahu SWT. Dan itu Imam Al-Qayyim menyebutkan ini terkandung dari perbendaharaan, dari per per per perbendaharaan, perbendaharaan. Apapun. Jadi, segala sesuatu yang dicari, tidaklah dia dicari atau tidaklah dia dituntut kecuali yang memiliki perbendaharaan tersebut dan dia yang memegang kunci-kuncinya. Kalau kita cari kepada selain dia, maka itu hanyalah merupakan kepayahan dan kesusahan saja. Kita tidak akan bisa dapat. Makanya kita kembali kepada dia, makanya datang dalam ayat yang lain juga dalam surat An-Najm ayat 42 wa anna ila rabbikal muntaha. Dan sesungguhnya kepada Rabb-Engkaulah berakhirnya segala sesuatu itu. Artinya yang kita usahakan bagaimanapun kita cari, kembalinya kepada Allah Subhanahu SWT juga. Kemudian terkait dengan masalah pembahasan kita. Jangan engkau khawatirkan rezekimu. Rasulullah SAW menuntunkan kepada kita melalui hadis-hadis beliau tentang masalah rezeki ini. Dan itu datang dalam beberapa riwayat. Menyebutkan bahwa... Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil kepada seluruh manusia, Boleh ingatkan, ya ayuhan nas atau kata beliau ayuhan nas ittaqulillah wa ajamilu fittolab. Wahai seluruh manusia, bertakwalah kamu kepada Allah wa ajamilu fittolab dan perindahlah cara kamu di dalam mencari rezeki. Kenapa? Fa'inna nafsan lan tamut hatta tastawfi 'alahu rizq hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a anha kenapa maka sesungguhnya jiwa itu tidak akan mati hingga dia benar-benar telah mengenyam atau telah menyempurnakan seluruh rezekinya dia seluruh rezekinya dia walaupun lambat datangnya jadi nabi ingatkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah. Dan berindahlah di dalam mencari rezeki tersebut. Artinya, cari dengan cara yang halal. Cari dengan cara yang tidak melanggar. Kenapa? Karena satu jiwa itu tidak akan mati. Sampai dia menyempurnakan rezeki yang telah ditetapkan untuk dia. Walaupun lambat datangnya rezeki. Rezeki tersebut. Jadi rezeki yang Allah telah tetapkan jumlahnya itu mau tidak mau pasti akan habis. Datang kepada kita. Hanya datangnya ini kadang cepat, kadang lambat. Nah sinilah yang membuat seorang hamba itu. Kalau rezeki itu datang cepat, dia merasa dimuliakan. Kapan rezeki itu datangnya lambat, dia merasa dihinakan. Kan begitu. Sehingga ketika seorang hamba itu kurang imannya kurang pahamnya dia sehingga ketika rezeki itu lambat datangnya menyebabkan dia berani melanggar aturan Allah Subhanahu Wataala untuk meraih rezeki yang Allah tetapkan kepada dia padahal ketika dia mencarinya dengan cara yang baik rezeki itu datangnya kadang cepat kadang lambat kadang banyak kadang sedikit itu hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Agar seorang hamba itu bersyukur. Dan bersabar. Ketika rezeki itu datangnya banyak. Maka dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika rezeki itu datangnya sedikit. Maka dia bersabar. Karena andaikan seorang hamba itu setiap hari Allah beri banyak terus. Itu akan menyebabkan dia takabur. Menyebabkan dia takabur. Dia bersombong. Sehingga ketika datang. Sedikit setelahnya, maka itu akan menyebabkan dia, apa menyebabkan dia tidak mampu bersabar. Kita lihat orang-orang yang memiliki pekerjaan, andaikan hari ini dia dapat untungnya satu juta. Besok satu juta, 10 hari sudah satu juta terus, berbulan-bulan ada satu hari saja yang tiba-tiba untungnya hanya seratus ribu. Misalnya, yang mana yang dia hitung? Dia lupa hitung satu juta terus untungnya setiap hari. Bilang ada susah sekali rezeki ini. Kayaknya ada masalah usahaku ini. Kenapa nih? Tiba-tiba jadi 100.000 saja untungnya satu hari ini. Nah ini banyak muncul pikiran dia. Apalagi kalau sudah berulang dua hari, tiga hari, sedikit terus, nah itu dia anggap bahwa ini adalah sesuatu yang ada masalah di dalam usahanya dia. Kan begitu? Ini kadang seorang hamba itu kalau dia kurang kesabarannya, maka menyebabkan dia akan melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya anda ingatkan di sini. Dia panggil kepada seluruh manusia. Bukan hanya kepada orang-orang yang beriman. Ya nas Wahai seluruh manusia. Apa itu? Ittaqullah. Pertakwalah kepada Allah. Wa ajamilu fitolab. Dan perindahlah di dalam. Mencari rezeki. Kerana satu jiwa itu. Dia tidak akan mati. Sampai dia menyempurnakan rezekinya dia. Walaupun lambat datangnya. Kemudian Nabi ingatkan lagi fattakullahu wa ajamilu fit talab. Wudhu wa rad wadu wa da'u maharuma. Kemudian kata beliau, tempulah jalan-jalan yang halal dan tinggalkanlah jalan yang diharamkan. Nah ini Nabi perintahkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala juga datang dalam riwayat yang lain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi bersabda kata beliau sesungguhnya ruhul kudus ruhul kudus itu Jibril Alaihissalam salam itu kata beliau telah membisikkan kepadaku itu telah membisikkan ke dalam hatiku bahwa setiap jiwa itu tidak akan mati tidak akan mati Hatta tastak sampai dia menyempurnakan rezekinya dia. Kemudian kata Nabi. wa ajamilu Maka bertakwalah kepada Allah. Dan perindahlah di dalam mencari rezeki. Setelah itu beliau lanjutkan. Beliau sebutkan di sini. Janganlah sampai tertundanya rezeki. Nah, ini perhatikan kalimatnya. Jangan sampai tertundanya rezeki. Itu mendorong kalian untuk mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau, karena rezeki di sisi Allah itu tidak akan diperoleh kecuali dengan ketaatan kepadanya. Kecuali dengan ketaatan kepadanya. Lalu ada yang berpikir tapi kan betapa banyak orang-orang yang dia tidak sholat, dia tidak membayar zakat. Ya. Dia melanggar aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata dia rezekinya lebih banyak daripada orang-orang yang taat. Nah, ini sering saya dengar. Karena ada beberapa orang. Itu yang merasa dirinya bisa meraih sesuatu dengan cepat. Itu bercerita kepada saya. Kenapa kata itu orang-orang yang belajar itu susah cari kerjaan. Begitu ya. Kenapa rezekinya sedikit. Coba lihat katanya kita ini. Santai saja. Tidak terlalu panatik dalam agama. Cepat dapat rezeki. Nah, ini biasanya menjadi subhat dalam kehidupan. Akhirnya berpikir juga dia. Ya juga ya. Kalau kita tidak melanggar. Kapan lagi kita bisa berhasil. Makanya kalau kurang modal ya. Pinjam saja uang di bank. Tidak apa, apa riba. Nanti kan bertobat kalau sudah tua. Kalau sempat bertobat. Nah ini kadang muncul pikiran-pikiran seperti itu. Bahkan ada... Uh, orang di sana, dia bilang, apa-apa. eh, -apa. pinjam saja sertifikatmu. Saya pinjam uang di bank. Nanti saya yang tanggung semua dosanya." Kalau tidak begini, katanya hidup kita ini tidak akan maju-maju. Nah, ini dari hal yang merupakan subuhan. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Kata beliau, 'Ya kamu melihat. Allah, dunya ala Allah subhanahu wa taala itu memberi hamba, ya jika kamu melihat Allah subhanahu wa taala itu memberi hamba minat dunia dari perkara dunia tadi dari perkara dunia Allah beri terus dia alam al sihi di atas maksiatnya dia majuhibuh apa yang dia cintai jadi apa yang dia cintai Allah beri ya mau ini Allah beri ya ingin itu dia dapat, begitu. Tapi dia berada di atas maksiat, di atas pelanggaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi terus Allah beri. Maka Rasulullah SAW menyebutkan itu hanyalah istidraj, yaitu perlahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya setelah itu Rasulullah membaca ayat di dalam Al Quran, dalam mana sumadukirubih patahnah alaihim abwabakulisayy. Hatta farihu bima baktah, fa Maka kata Allah. tatkala mereka melupakan peringatan dari kami. Jadi mereka ini melupakan peringatan Allah. Apa yang terjadi? Fatahna alaihim abawaba Kami bukakan kepada mereka. Pintu-pintu segala sesuatu. Ini yang membuat tertipu kan. Dia melanggar. Dia tinggalkan solat dia lebih pikirkan pekerjaannya, dia tinggalkan solat. karena dia bilang kalau kita solat berapa waktu yang terbuang, berapa pelanggan yang pergi, nah, itu kadang terfikir seperti itu. Maka ketika kata Allah swt mereka ini melupakan peringatan kami, maka kata Allah Fatahna alaihim abwabakulisai, kami bukakan kepada mereka pintu, pintu segala sesuatu. hebat kan? Nah ini hati-hati, ini kita tertipu seperti ini. Kami bukakan kepada mereka pintu-pintu segala sesuatu. Khatiida vari hobi sampai tatkala mereka telah bergembira dengan apa yang diberikan kepada dia. Akadna humbaktah, maka kata Allah, kami siksa mereka dengan tiba-tiba. Faidah maka bisa lari lagi dari siksaan itu. Jadi, diliputi oleh siksaan tersebut, itu namanya istidroj lalayan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia tertipu. Dan merasa dia mampu dengannya. Kita lihat korun. Ketika dia diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin Allah bukakan kepada dia. Maka dia pun lupa. Sehingga dikatakan. Kepada dia untuk mengingat. Dan jangan berbuat kedoliman. Apa dia katakan. Innama uti utituhu ala ilmin indi. Hanyalah itu diberikan kepadaku. Karena ilmu yang ada padaku. Karena dia merasa kepintaran dirinya. Maka setelah itu terjadi, Allah subhanahu Allah ta'ala tenggelamkan dia ke dalam bumi. Sehingga tidak ada yang bisa menolong dia. Maka orang-orang yang awalnya menginginkan kehidupan dunia itu. Mengatakan wahai andaikan kita bisa seperti korun. Maka itu merupakan keruntungan yang besar. Maka orang-orang yang beriman berkata. Lakum, wahai celakanya kalian. Tawabullah. Balasan Allah. Nah, itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini, perhatikan ya. Kondisi yang seperti ini kadang membuat tertipu sebagian manusia. Ketika dia melanggar aturan Allah, maka semakin banyak rezekinya. Ketika dia semakin taat kepada Allah, semakin susah. Kan begitu. Nah ini dari hal-hal yang hendaknya diperhatikan di dalam kehidupan. Karena itu ada dua perkara. Ketika seorang hamba itu melanggar peraturan Allah. Semakin Allah bukakan kepada dia. Apa yang dia inginkan. Ini istidraj. Ya, istidraj. Perlayan. Ada orang bersyukur kepada Allah. Allah bukakan juga kebaikan. Nah, ini baru benar. Jadi ada dua macam itu. Orang yang bersyukur. Allah tambah nikmat. Itu kalau dia berada di atas ketaatan. Tapi ketika dia melanggar aturan Allah, semakin Allah bukakan, nanti dia khawatirkan itu adalah istidraj. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan tadi apa? Wa ajamilu fit Maka perindahlah di dalam mencari rezeki tersebut. Kemudian perlu diketahui bahawa rezeki itu dia akan datang mengejar hamba sebagaimana ajal kita itu pasti akan datang kepada kita. Mau tidak mau karena itu disebutkan oleh Rasulullah ajaluh. Sesungguhnya rezeki itu akan senantiasa mencari hamba. Sebagaimana ajalnya itu pasti akan mencari hamba. Sekarang ajal kita pasti datang atau tidak? Pasti datang kan? Itu ajal kita mau tidak mau kalau sudah sampai waktunya datang dia. Matilah kita. Demikian pula rezeki kita itu terus akan mengejar kita dan mendapati kita. Makanya dalam riwayat lain Nabi sebutkan, andai anak Adam itu lari dari rezekinya dia, maka pasti rezekinya dia mendapati dia. Ini lari dia dari rezekinya. Ketika dia lari dari rezekinya, maka rezeki itu terus mengejar dia sampai mendapati dia. Hanya saja, itu tadi yang perlu diperhatikan. Rezeki itu datangnya kadang cepat, kadang lambat. Paham, nah di sinilah ketika seorang hamba itu mencari dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah di situ dia akan diberikan kebaikan, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu, jadi ada hikmah di balik ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini, dari hal-hal yang hendaknya diperhatikan, ya pernah ya, al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala beliau itu pernah ditanya ketika beliau ditanya apa rahasianya di dalam Zuhudmu di dunia ini jadi Hasan al-Basri ini termasuk orang yang Zuhud apa itu Zuhud Zuhud itu dia meninggalkan sesuatu yang asalnya boleh kalau dia tambah sesuatu yang boleh ini tidak akan menambah kebaikan untuk negeri akhiratnya. Itu dia tinggalkan. Itu namanya zuhud. Paham ya? Misalnya kita sudah punya sepeda motor satu. Ada uang kita, kita beli lagi satu. Boleh atau tidak? Boleh ya. Karena kan uang kita sendiri. Kalau ada lagi model baru, kita beli lagi satu. Boleh atau tidak? Boleh kan? Ya karena... Uang kita sendiri, jadi kita sendiri punya tiga atau empat koleksi. Ada yang mau model baru, beli lagi. Sekarang keluar lagi model lama itu yang lalu, yang motor yang sudah tidak laku lagi itu, jadi mahal lagi harganya. Beli dari beli lagi. Begitu kan? Nah, itu banyak itu motor Vespa masih mahal itu. Sekarang motor apalagi RX King ya, nah, itu dicari orang sekarang. Nah nanti ada masanya hilang lagi, dia beli terus. Sekarang kalau dia beli ini dengan uangnya sendiri itu boleh. Sekarang pertanyaannya. Ketika dia beli ini. Dia tambah lagi. Dia tambah lagi. Tapi dia menambah dalam perkara yang asalnya boleh ini. Tapi ini tidak akan menambah kebaikan dia di akhiratnya. Nah ini dia tinggalkan. Itu namanya zuhud. Paham? Itu namanya zuhud. Ya kalau waro. Waro itu dia meninggalkan sesuatu. Dia khawatir ini akan membahayakan negeri akhiratnya. Itu perbedaan antara zuhud dengan waroh. Makanya Imam Al Hasan Al Basri ini, ingatkan ya, Al Hasan itu namanya, Basri itu artinya dari Basroh. Jangan ketika kita punya anak, Oh kasih nama itu seperti Tabiin, Hasan Al Basri, atau Salman Al Farisi. Salman Al Farisi itu karena Salman dari Paris. Kalau kita lahir di Sidrap dinamakan apa? Salman Al Bugisi. Salman dari Bugis. Ah, itu baru benar. Ya, kalau dia lahir di Jawa Itu namanya Salman Al-Jawi Berarti dia orang Jawa gitu ya. Kalau dia keluar negeri berarti al Indonesia, Kalau dia orang Indonesia Itu namanya Nisbat paham? Itu nisbat. Maka Hasan Al-Basri ini Artinya dari Basroh dia Ketika dia ditanya tentang apa rahasia zuhudnya dia Maka beliau menjawab Kata beliau Alim tu an rizki layak hudahu ghairi kata beliau, aku mengetahui bahwasanya rezekiku, aku mengetahui kata beliau, bahwasanya rezekiku itu tidak akan pernah ada yang mengambilnya selain daripada diriku. Paham? Kata beliau sesungguhnya rezekiku itu saya ketahui itu tidak akan pernah ada yang mengambilnya selain daripada diriku. Artinya kalau rezekinya dia ini, itu tidak akan mungkin diambil orang. Paham? Itu rezeki tidak akan tertukar. Sama juga itu jodoh ya, rezeki juga itu jodoh. Si Pulan nikah dengan si Pulana, lalu orang bilang, oh tidak cocok dia itu, harusnya itu si Pulana dengan si Anu. Nah itu tidak cocok ya bicaranya ini. Paham? Oh tidak cocok masa orangnya kurang gagah tapi istrinya cantik sekali. Harusnya itu, si Ani itu dengan si ini baru cocok. Yaitu menurut kamu. Tapi rezeki itu tidak bisa tertukar. Paham? Makanya ini pahamnya dia ya. Hasan Al-Basri ini. Aku telah mengetahui, kata beliau. Kenapa? Bahwa rezekiku itu tidak akan pernah ada yang mengambilnya selain daripada diriku. Nah kemudian beliau lanjutkan lagi. Maka kata beliau, tenanglah hatiku untuknya. Itu yang membuat dia tenang di dalam kehidupannya, karena dia yakin bahwa rezeki tidak mungkin diambil orang lain. Paham ya? Ini dari hal yang perlu diketahui. Makanya, ucapan beliau selanjutnya, dan aku telah mengetahui kata beliau, bahwasanya ilmuku, ilmuku itu tidak akan ada yang melaksanakannya selain daripada diriku. Nah, kalau kita tahu tentang ilmu sholat. Masa orang yang mengerjakannya kita yang dapat pahala? enggak kan? Artinya kalau kita mengetahui ini ilmu tentang sholat. Itu kita yang beramal. Mengamalkannya. Paham ya? Makanya kalau kita punya ilmu. Diamalkan ilmunya. Makanya kata beliau di sini. Dan aku telah mengetahui bahwa ilmuku. Itu tidak ada yang bisa menegakkannya selain daripada diriku. Dengan apa yang membuatnya? Pastaqaltu bihi. Maka aku menyibukkan dengan ilmu tersebut Jadi kalau kita sudah punya ilmu Diamalkan ilmunya Baru berguna buat diri kita Kalau orang mengamalkan Orang lain yang berguna untuk dia Begitu ya Dan masih banyak ucapan belia yang lainnya Hanya ini intinya tadi yang kita inginkan Sesungguhnya saya mengetahui rezekiku Itu tidak akan diambil oleh selain daripada diriku Jelas ya Maka tenanglah hatiku dan di dalam ucapan yang lain juga. Yang disebutkan dari Hatim Al-Asam. Itu pernah beliau bertanya. Ini diwalaikan oleh Imam Al-Bayhaqi. Ya, jadi ada seorang yang bernama. Sampai kepada Muhammad bin Abi Abdan. Beliau berkata. Kata beliau Hatim Al-Asam itu pernah ditanya. Atas apa? Kamu membangun perkaramu ini yang merupakan sikap tawakal. Yang merupakan sikap tawakalnya dia. Maka beliau berkata sama seperti ucapan dari siapa? Al Hasan Al Basri tadi. Alim tuh anna rizki. la ya'kuluhu ghairi. Kata beliau. Apa itu? Saya mengetahui sesungguhnya rezekiku itu tidak akan dimakan oleh selainku. Kalau memang rezekinya dia tidak akan mungkin dimakan oleh selain selain dia. Karena rezeki itu pasti, kalau milik dia, ya milik dia. Ada tidak rezeki kita dipatuk ayam? Hah? Nah, kalau yang dipatuk ayam itu rezekinya ayam. Ya ada kisah temannya di Mamuju. Ini bagus ini dengar kisah ini. Ini kisah nyata ini. Ya kumpul-kumpul, makan jagung. Jadi jagung itu kan ada yang lepas begitu tersisa di piring, satu biji jagung. Dan, ah, ini sudah punya aku ini, diambil. Ketika dia masih masuk di mulutnya, bersin dia. Terbanglah jagung tadi. Datang ayam, langsung dipetok sama ayam. Larilah ayam itu. Sekarang saya tanya, rezeki siapa itu? Hah? Rezeki siapa itu? Itu rezeki jagung, itu rezekinya ayam. Jadi kita tidak boleh menentukan, ini pasti milikku. Walaupun sudah dalam mulutnya dia. Kalau bukan rezekinya, muntah itu. Setelah dia muntah, siapa yang nanti dia makan? anjing, nah itu rezekinya anjing. tadi lihat rezekinya ayam, tidak berani itu ayam ambil di sini. tapi ada sebabnya bisa sampai kepada kepada dia, sehingga dengan bersin ini, ini sampailah jagung tadi kepada a ah, kepada ayam. nah itu rezeki itu tidak bisa tertukar. kan itu ada sebuah kisah juga. nah ini bagus kita berkisah ini supaya mengambil pelajaran. ada namanya bukos Begos itu anak burung gagak. Burung gagak warnanya apa dia? Hitam kan? Pernah lihat burung gagak warna putih? Nah itu yang dipilogs. Jadi putih dia. Jadi dicet ya. Karena burung gagak itu asalnya hitam semuanya. Maka ketika dia baru menetas anaknya. Itu biasanya mengeluarkan. Bulunya itu berwarna. Keputih-putihan. Begitu. Dia tidak langsung hitam. Nanti kalau dia sudah tumbuh itu bulunya. Baru menghitam. Nah menurut kisahnya, burung gagak ini kalau baru menetas anaknya. Karena anaknya ini bulunya warna putih. Nah ini induknya tidak mengakui kalau ini anaknya dia. Dia curiga ini. Jadi dia tinggalkan. Tapi bersama dia tinggalkan ini, dia tetap memantau dari jauh. Jangan sampai diganggu. Sekarang pertanyaan. Anak burung yang baru menetas. Siapa yang kasih makan dia? Tinggal disangkarnya dia. Ini kan tidak ada yang memberi makan kepada dia. Tapi yang namanya rezekinya dia Allah yang menanggung. Itu ada sebab-sebab yang Allah jadikan sehingga rezeki itu datang kepada dia. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala jadikan tubuhnya ini mengeluarkan bau. Ya aroma bau dari tubuhnya. Dengan itu mengundang apa? Serangga-serangga untuk mengerumuni dia. Nah dari serangga-serangga yang datang mengerumuni dia. Ini yang dia makan. Sehingga. Lambat laun dia akan tumbuh menjadi dewasa. Sehingga tumbuhlah bulunya warna hitam. Baru induknya mengakui anaknya. Paham ya? Lihat. Allah menjadikan sebab-sebab. Yang bisa rezeki itu datang kepada dia. Lihat burung gagak ini. Ini burung ya. Kalau baunya busuk itu bagus. Karena mengundang makanannya. Kalau kita bawa busuk. Tidak ada orang mengundang kita. Lari orang. Jadi ini dibedakan beda ya. Antara burung dengan kita. Sebenarnya ini kisah ini diambil pelajaran. Itu ada sebab-sebab yang Allah jadikan rezeki itu datang kepada dia. Sebab itu. Makanya di sini seorang itu ketika. Dia lepas dari satu pekerjaan. Dia yakin pasti ada yang lebih baik yang Allah tetapkan untuk dia. Pasti ada yang lebih baik. Ketika Allah menutup satu jalan ini. Pintu rezeki. Yakin pasti Allah memberikan yang lebih baik kepada dia dan yang lebih berkah ya dari jalur lain makanya ketika seorang hamba itu terputus satu jalur rezekinya dia segera dia kembali kepada Allah subhanahu wa taala dia yakin Allah pasti mendatangkan dari sisi yang lainnya sisi yang lainnya kadang Allah lebih permudah lagi kadang Allah lebih berkahi lagi Ya kadang ketika Allah melihat hamba ini mulai menjadi baik. Kadang asal rezeki yang didapatkan banyak tadi. Namun jalurnya tidak bagus kadang Allah tutup. Allah tutup ya. Ketika Allah tutup ini. Allah bukakan dari jalur yang lain yang lebih berkah. Ini Di sini dibutuhkan kesabaran itu. Di sinilah seorang hamba itu ketika dia terbiasa dengan... Kemudahan tidak mendapatkannya. Tapi dengan cara yang tidak benar. Ketika tertutup pintu ini. Nah Di sini dibutuhkan kesabaran sejenak saja. Maka Allah akan bukakan dia dari pintu-pintu yang lainnya. Dipahami ya. Ini ada kisah-kisahnya ini. Ini pembahasan Imam Nul Koyin dalam kitab-kitab beliau. Masya Allah. Cuma itu poin-poinnya. Jadi perhatikan ya. Kalau memang. Rezeki itu milik kita. Dia pasti akan datang kepada kita, mau tidak mau. Makanya, kata Rasulullah tadi, apa andaikan seorang hamba itu lari dari rezekinya, maka rezeki itu pasti akan menjumpai dia. Jadi, kalau dia lari, maka rezeki itu akan mengejar dia. Dan itu seorang hamba itu cita-cita dia. Itu bagaimana dia terus menerus di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah yang menjamin rezekinya. Maka yang ucapan dari Imam Ibn Qayyim. rahimahullahu Ta'ala dalam kitab beliau Al-Fawaid. Itu kata beliau. Beliau beri judul di situ apa? Al-Rizku wal-Ajal. rezeki dan Ajal. Karena ini kata beliau. Al-Rizku wal-Ajal. Al-Rizku wal-Ajal. al bima duminalak. Fa wal ajal Al-Rizku wal-Ajal. Al-Rizku Ajal kata beliau fokuskan pikiranmu terhadap apa yang engkau diperintah dengannya perhatikan ya fokuskan pikiranmu kepada apa terhadap sesuatu yang engkau diperintah engkau hidup di dunia ini dijadikan untuk apa untuk beribadah kepada Allah jadi fokus kita di situ. Kita sholat. Itu rukun Islam. Ibadah yang pokok dijaga itu dulu. Yang ada dalam rukun Islam dulu. Dua kalimat syahadat, La ilaha illallah. Tidak ada seseman berhak disembah kecuali Allah. Ini diperhatikan. Ini. Itu syahadat yang pertama. Bukan hanya diucap. Biar seribu kali dia ucap syahadat, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang berguna itu. Ketika dia katakan. La ilaha illallah. Dia yakini. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah saja. Jadi dia ibadahnya semuanya hanya untuk siapa? Untuk Allah. Dan Muhammad adalah Rasul, Rasulullah. Yang dia jadikan panutan, yang dia ikuti, itu adalah Rasulullah saja. Ini dua ini syarat diterimanya ibadah. Dari dua kalimat syahadat. La ilaha illallah mengharuskan keikhlasan. Seluruh ibadah kita hanya untuk dia. Kita saksikan Muhammad sebagai Rasulullah mengharuskan apa? Ibadah yang kita lakukan harus dengan tuntunan roh Rasulullah. Nah, baru yang kedua apa? Rukun Islam yang kedua. salat Di sini yang banyak gagal ini orang ini. Yang ketiga apa? Zakat. Ini juga kadang banyak gagal di sini. Kemudian apa? Puasa haji. Jelas ya? Kemudian ibadah-ibadah yang lainnya. Kita beribadah dengan kita berusaha itu juga ibadah. Maka fokuskan pikiranmu terhadap sesuatu yang engkau diperintah dengannya. Kenapa? Kata beliau. Jangan engkau menyibukkan dirimu dengan sesuatu yang engkau telah dijamin dengannya. Apa yang telah dijamin tadi? Nah, beliau lanjutkan. Maka sesungguhnya rezeki dan ajal. Korinan, ini selalu beriringan ini. Bergandengan terus dia bersama terus ini. Manzimunan, dua-duanya ini telah dijamin. Ajalnya sekian batasnya sama di sini. Rezekinya itu juga dijamin. Jadi dua ini rezeki dan ajal itu selalu beriringan. Tidak pernah terpisah. Jelas ya? Karena itu kata beliau, ajal bakiyah. Maka sepanjang ajal ini masih tersisa, karena rizku atia. Maka rezeki itu pasti dah, pasti datang. Artinya sepanjang kita masih hidup, maka rezeki kita pasti akan datang. Sepanjang kita masih punya rezeki yang belum kita sempurnakan, maka pasti kita masih hidup. Ini ada kisah seorang syekh di apa di Saudi. Saya lupa nama saya itu. Jadi ada kisah orang yang jatuh ke dalam sumur. Jadi ada orang pernah jatuh dalam sumur. Jadi ada orang itu lewat, dia lihat, oh ini orang dalam sumur. Dia bantu untuk keluar dari sumur itu. Setelah orang itu keluar dari sumur, dia beri minum satu gelas air minum. Perhatikan baik-baik kisahnya. Setelah dia minum. Habis itu air satu gelas. Ditanya dia. Kenapa tadi kamu jatuh dalam sumur? Nah jadi orang ini cerita. Tadi. Saya itu kan berjalan. Jadi saya katanya mundur. Dia praktekkan. Jadi begini, begini. Jatuh kembali dia. Jadi ketika praktekkan itu. Jatuh lagi dia. Yang kedua kalinya. Tapi jatuh yang kedua kalinya ini mati. Sekarang saya tanya. Kenapa jatuh pertama tidak mati? Jatuh yang kedua dia mati. Hah? Karena masih ada satu gelas. rezekinya dia yang belum disempurnakan tadi. Makanya ketika dia diangkat tadi. Dia minum. Habis ini matilah dia. Ya. Yakin atau tidak? Makanya kalau ada orang sakit keras. Susah makan. Makan susah. Nama ini, nama itu. Tiba-tiba sembuh dia. Mana makanan? Makan sekali itu kuat sekali makan. Dicurigai itu. Tapi jangan jadi dituduh ya. Kayak e, mau mati kita ini. Kuat sekali makan. Jangan begitu juga. Cuma dicurigai. Ini banyak kejadian. Iya, saya buktikan itu. Saya saksikan itu. Keluarga saya mati. Waktu meninggal waktu itu, tiba-tiba dia Bersimpul di dapur minta makan. Wah e, enak sekali. ku rasa ini. Padahal dia tidak suka itu makanan semua. Tapi enak sekali. nak lama dua hari setelah itu meninggal. Terakhir juga ketika mau meninggal. Saya saksikan baik-baik begini. Terus abis apa maksud tidak bisa. Ketika saya kasih itu ada sesuatu. Oh ya, ya minum. Oh, enak Mati setelah itu. Yakin? Sama jodoh kita itu. Kalau ada jodoh kita itu. Kalau kita belum mati. Kalau memang ada jodoh kita. Tetap kita menikah baru mati hati-hati. Nah, saya tidak menyinggung bujang. Itu kalau belum datang ya, memang belum datang biar dipaksa tetap tidak bisa datang. Ada nanti waktunya itu. Jadi rezeki begitu ya. Jadi rezeki dan ajal itu kata Imam Qayyim dia itu apa? Korinan nih, nih. Korinan, korin itu selalu yang menemani, bersama terus, ya bergandengan terus dia. Cuman masih ada ajal. Ada rezeki. Kalau ada rezeki, kita ada kehidupan kita masuk. Jadi, sepanjang itu ajal kita masih tersisa, maka rezeki kita pasti datang. Ya, tidak akan mati kita sepanjang rezeki kita masih ada. Jadi, kalau rezeki kita habis, matilah kita paham. Ya, begitu. Nah, ini banyak ya hikmah di situ. Dan itu kata beliau, wa nah, Ini kata Imam Al -Qayyim. Kata beliau, jika Allah itu menutup atas dengan hikmahnya, jika misalnya Allah tutup pintu rezeki ini tadi, jadi ini Allah menutup ini dengan hikmah dari Allah. Taurikon minturkihi. Satu jalan dari jalan-jalan untuk mendapatkan rezeki tadi. Jadi kalau Allah tutup ini satu pintu rezeki. Satu jalan ini. Ini dengan apa? Hikmah Allah. Jadi ada hikmah di sini. Maka apa? Fatahalaka birahmatihi. Maka Allah membukakan untukmu dengan rahmatnya. Taurikon itu satu jalan. Minhu, yang lebih bermanfaat Bagimu Daripada yang Allah tutup tadi Nah kalau misalnya kita satu jalan ini Dapat lancar rezeki kita Tiba-tiba Allah tutup Itu yakin Ini ada hikmah Allah Yang Allah ingin bukakan kita jalan yang lain Yang apa? Yang lebih bermanfaat Itu merupakan rahmat Allah Untuk menyelamatkan kita Jelas? Nah ini dari hal yang apa? harus dipahami dengan baik. Ini masih banyak ya pembahasan di sini terkait dengan masalah ini. Dan itu disebutkan oleh Imam Ibnu Kudamah. bahwasanya ada seseorang itu jika dia keluar dari rumahnya. Dia berkata kepada keluarganya. Ya kawakas balharam. Jelas ya? Maka berkata kepada dia keluarganya dia. Artinya ini istrinya mengingatkan dia hati-hati kamu dari penghasilan yang haram. Ini kalau kita punya istri seperti ini, itu istri yang hebat. Itu rezeki juga itu. Kalau ada istri itu hati-hati kamu katanya dari penghasilan yang haram. Nasbiru ya sesungguhnya kami itu mampu bersabar terhadap apa? Terhadap kelaparan, ya terhadap kehausan. Tapi apa, walana biru tetapi kami tidak bisa bersabar terhadap api neraka. Jadi kalau kita hanya sekadar mengejar banyaknya, tetapi melanggar, nah itu hati-hati, neraka itu belum penuh. Begitu kan? Tapi kalau ada istri yang seperti ini mengingatkan kita, itu bagus. Kalau dia ingatkan kita dengan baik, maka itu sangat bagus sekali. Tapi kalau istri terlalu banyak menuntut, nah ini yang bikin pusing suami. Ini yang bikin suami pusing. Ya sama ada sebuah saya, Seorang imam dia pernah pergi berhaji. Di satu tahun ini. Kemudian dia ingin mencari kain. Dia masuklah di sebuah toko. Ketika dia masuk di sebuah toko ini di Mekkah itu. pas dia mau cari barang ini. Orang yang punya dagang ini. Banyak sumpah-sumpahnya untuk melariskan dagangannya kan dilarang bersumpah untuk melariskan dagangan. Jelas ini. Maka imam ini tidak jadi belanja sama dia. Dia keluar dari toko itu. Dia cari tempat yang lain. Kemudian berlalu waktu. Tahun berikutnya lagi. Dia datang lagi ke Mekah. Berjumpa lagi dengan orang yang punya toko dulu. Tetapi pelayanan dia sudah berubah menjadi bagus. Dia tanya, bukankah kamu ini dulu yang kita pernah bertemu yang sering bersumpah-sumpah begini untuk melariskan dagangan? Katanya, iya. Kenapa kamu berubah? Nah ini pertanyaannya ini. Kenapa kamu berubah? Makanya kalau kita punya teman waktu masih bujang bagus sekali. Dia rajin surakoh, rajin mentraktir. Ucapannya baik. Seolah menikah tiba-tiba sekeh. Dicurigai itu. Tapi jangan-jangan dituduh ya. Kadang dia mikirkan istrinya. Maksudnya begitu. Tapi kalau sudah istri jadi bendahara. Itu susah hidup kita. Bisa sengsara kita itu. Semua disetor sama dia. Dapat-dapat. Sini semuanya. Dan boleh tersisa. Kalau kita pegawai gajinya dia catat. Mana? Slip gaji? Ih kurang ini. Sini-sini. Kita minta untuk uang bensin. Minta di uang bensin. Weh ah kalau ini uang terus ah begitu dia jadi suami pusing maka dia dia ditanya kenapa kamu berubah bilang begini dulu saya punya istri nggak ada istri-istri itu -istri nada ada. tidak oh, apa apa jadi kata orang ini saya dulu punya istri kalau saya bekerja dan saya pulang bawa hasil yang banyak dia terus merasa kurang terus merasa kurang padahal sudah banyak ini kalau saya pulang katanya dengan hasil yang sedikit. Dia pasti mencela saya. Nah, itu yang membuat dia bagaimana caranya memutar otak. Supaya dapat terus. Supaya tidak dicela oleh. Siapa? Ya Bendahara tadi. Di rumah ya. Permaisuri. Akhirnya katanya Allah mewafatkan istriku itu. Nah ada hikmahnya juga itu. Tapi jangan diracun ya. Jangan diracun. Jadi. Setelah wafat kata istriku. Saya menikah lagi dengan seorang wanita. Dan wanita ini. Setiap kali saya mau keluar pergi bekerja. Dia pegang saya. Katanya wahai suamiku. Ingat. Bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan engkau beri makan kami dengan sesuatu yang haram. Kalau kamu dapat banyak. Kita bersyukur. Lihat ya. Ini istri yang bagus itu. Kalau kita dapat banyak. Bersyukur kepada Allah. Kalau kita ada kabul, kamu dapat sedikit. Atau tidak dapat pun. Tidak usah khawatir. Saya akan membantu kamu dengan menenun kain. Jadi istrinya kerja di rumah menenun kain. Lihat ini membuat tenang atau tidak suami? Hah? Enaknya itu kalau istri begitu. Kira-kira istri kita begitu kan? Alhamdulillah. ya Kalau tidak. Ya di Alhamdulillah juga. Dididik begitu dibiasakan jadi yang menjadi bendahara itu suami jangan istri karena kalau istri yang jadi bendahara itu kadang susah hidup kita tapi kadang ya saya tidak menuduh semuanya juga cuma kadang terjadi begitu pernah ada ya saya saksikan dia mau membeli apa namanya racun rumput saja untuk menyemprot kebunnya sendiri dimarahi sama istrinya padahal untuk mereka juga ini pusing suami mau otak. bagaimana caranya ini. Kalau sudah masuk uang harus masuk ke bendahara Tidak boleh keluar. Kalau keluar dicatat. Apa memang kau beli tadi kenapa habis uangmu? Begitu. Makanya kadang suami itu jadi seke, dimaklumi itu ya. Nggak usah dicurigai, dimaklumi saja. Ya, kalau kita teman dulu akrab apa, apa kan saling berbagi ketika dia menikah langsung berubah, dibantu hidupnya supaya tidak kadang dia susah hidupnya itu. Maksudnya susah perasaan. Begitu ya. Cukup dulu sampai di sini jamak sekalian. Jadi semoga ini bermanfaat bagi kita bersama dan semoga apa yang kita dapatkan ini bisa kita amalkan dan kurang dan lebihnya semua dimaafkan Allah taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an ilaha astaghfiruka wa atubu Alhamdulillahi Alhamdulillahirabbil alamin.